Halo guys, selamat pagi, kali ini jumpa lagi sama aku kembali di youtube channel aku uh, jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe dan di share ke sosial media kalian ya kali ini aku mau bahas konten soal hmm, tentang anak gitu ya kan jadi disini gue mau cerita adalah uh, tentang gue pribadi gue adalah anak nomor tiga dari tujuh bersaudara uh, apa namanya sorry videonya gak. ini dibikin bagus dulu ya guys supaya kalian juga nontonnya enak ya jadi di sini adalah gue anak nomor 3 dari tujuh bersaudara kebetulan gue enam adik beradik tuh perempuan semua dan yang terakhir laki-laki uh, gitu jadi di sini yang gue mau bahas sama kalian adalah uh, apa perbedaannya antara anak laki-laki dengan perempuan Di dalam satu keluarga yang istilahnya langka untuk didapatkan Jadi nyokap gue, nyokap sama bokap gue adalah seorang petani uh, Dan penoreh getah Nah jadi waktu itu dia punya enam anak semuanya perempuan Jadi uh, tiga gue meninggalkan Di bawah gue persis Jadi apa namanya uh, Waktu itu dalam keadaan yang nggak mampu, tapi mungkin nyokap pokoknya punya cita-cita, pengen anaknya juga bisa berhasil gitu kan. Jadi di umur kurang lebih 6-7 tahun, tepatnya di tahun 99 tuh gue dibawa ke Jakarta, dimasukin ke Pantai Asuhan gitu kan. Jadi gue hidup di Pantai Asuhan itu kayak semuanya serba ditanggung, jadi keluarga gue tidak keluar biaya sedikit pun untuk itu gitu, tapi gue tidak bertemu sama mereka gitu, yang kayak maksudnya setiap tahun hari raya untuk pulang ke rumah tuh nggak gitu, jadi sampai akhirnya gue awal ketemu sama nyokap sama bokap gue adalah di tahun 2011 itu gue udah sempet kuliah semester 3 sastra Inggris di salah satu Universitas Jakarta gue pilih untuk kabur dari asuhan itu karena memang yang namanya kita gratis kan banyak aturan gitu kan, tapi Mungkin waktu itu gue tambah dewasa. Jadi gue kayak sedikit tidak menerima dengan semua aturan gitu. Jadinya gue pilih untuk kabur. Terus akhirnya gue... Uh, apa? Dapet sama pihak panti Asuhan. Akhirnya gue dikembalikan ke orang tua gitu. Di tahun 2011 adalah awal gue ketemu sama orang tua gue. Karena sudah sekian tahun tidak bertemu. Akhirnya gue bertemu. Dan gue tidak mengenal mereka gitu. Jadi gue sempat yang berontak gitu kan kayak gue gak kenal lama lu gitu kan lu siapa gitu karena yang gue tau adalah saat itu adalah gue punya banyak saudara punya banyak kakak punya banyak adik di pantai asuhan gitu bukan di gue tidak mengenal gitu dan ini tuh bener-bener kampung hutan gue gak ngerti akhirnya gue pilih untuk setelah 2011 tuh gue balik tepatnya di bulan Juni gue dikembalikan di sini dan bulan September Enggak bulan April gue dikembalikan ke sini Bulan Juni gue balik gitu Jadi kurang lebih gue tiga bulan di sini Gue balik ke Jakarta Tapi gue tidak ke Pantiasan itu lagi gitu Karena gue udah posisi dikeluarkan kan Jadi kira-kira gue pilih untuk cari pekerjaan Dapet di daerah Jakarta Barat Di salah satu depstore gue kerja Kurang lebih setahun lebih gue kerja di situ Terus gue pilih untuk balik lagi ke sini gitu Karena gue kayak di luar dari rasa berontak gue di luar rasa kecewa gue kenapa gue ditaruh di asuhan sementara gue masih ternyata gue punya beberapa adik beradik yang orang tua gue mampu untuk hidupi gitu akhirnya gue pilih untuk balik ke sini kayak di luar dari rasa emosi gue sama keluarga ternyata gue masih bersyukur gitu gue masih punya orang tua gitu kan akhirnya gue pilih untuk apa namanya ya udah gue balik ke sini gitu balik Nah waktu gue balik Itu gue kurang lebih enam bulan Balik ke sini Di tahun 2013 ah, 2013 Tepatnya di bulan Oktober November Januari Maret gue balik lagi ke Jakarta Gue bekerja kan eh, Tapi udah gak kerja di Depstore itu lagi gitu Karena gue udah berhenti karena itu consignment kan Gue berhenti dari kantornya gue kerja lagi masih di Depstore juga di daerah di taman anggrek gue kerja waktu itu di salah satu brand uh, kecantikan kemudian gue uh, waktu itu gue punya temen dia bilang ada lowongan kerja nih di bali gitu kan akhirnya gue pilih untuk ya udahlah gue ke bali aja gitu gue balik uh, gue pergi ke bali waktu itu bekerja ketemulah gue dengan suami gue ini gitu kan jadi waktu itu Hmm, gue ke Bali di tahun 2016 gue putuskan untuk kayak gue balik ke sini itu kan 2016. 11 hari gue waktu itu bikin SIM karena di Bali kan kita pakai motor kan untuk kerja gitu. Jadi aku bikin SIM. Gue balik terus di tahun 2018 suami gue memutuskan untuk kayak resign dari kantor. Gue bilang sama suami, Yaudah yuk kita balik aja ke Kalimantan, kita coba bangun usaha, kita kayak uh, dan juga gue menikah di sini itu di bulan september waktu gue menikah gue balik ke sini bulan juni kita coba bangun usaha ternak babi tapi ternyata babi itu juga uh, apa namanya nggak nggak membangun usaha itu tidak segampang kita bekerja sama orang gitu kan yang istilahnya kita tiap bulan tahunya kita digaji ternyata bangun usaha itu lebih rumit gitu kan karena harga nggak masuk waktu itu akhirnya kita pilih untuk berhenti di tahun 2020 di bulan 2 gitu kan Dan suami gue juga sakit waktu itu Terus sempet kayak banyak orang kampung sini menyarankan untuk Bawa ke dukun Apa dukun orang pinter mungkin kalau Bahasa yang familiarnya mungkin uh, Tabib gitu kan Terus dukun bilang oh, Ini kena guna-guna orang Ini kena ini Dibawa ke dokter juga Dokter gak bakal tahu apa penyakitnya gitu Tapi gue bilang sama suami yaudahlah udahlah coba yuk kita bawa ke dokter gitu kan Akhirnya kita Akhirnya gue ke dokter Baru ketahuan penyakit medisnya bahwa suami gue tuh kena diabetes, ada diabetesnya. Terus yang membuat tubuhnya bengkak adalah fungsi hati tidak berfungsi dengan baik dan infeksi kantong kemih gitu kan. Akhirnya di bulan 4 di tahun 2020 tuh suami gue agak udah baik lah istilahnya. Tapi kemudian e, corona masuk ke Indonesia, akhirnya suami kita pilih untuk bertahan di sini kan. Ya udah bertahan e, dengan sisa uang yang kita punya dari jual dari ternak babi itu tadi gitu. Nah di sini yang gue mau bahas adalah tentang hubungan gue dengan keluarga. Jadi pada saat gue punya uang, gue pilih untuk mau balik sini, uh, orang tua gue kan menyetujui gitu kan. Berarti kan sudah terima dengan semua resikonya. Gue sih berharapnya bahwa pada saat gue sukses, orang tua gue ada di samping gue. Bahkan pada saat gue susah pun, gue selalu berharap orang tua gue ada di samping gue gitu. Gue tidak berharap mereka bisa membantu gue secara finansial gitu, tapi gue berharap uh, gue punya sosok orang tua gitu loh yang support gue, gue bisa bangkit gitu, tapi ternyata semuanya itu gue gak dapatkan gitu kan jadi apa namanya orang tua gue pada saat keadaan gue begitu mereka putuskan untuk pindah ke rumah anak mereka yang lain gitu kan gue sedih banget sih gitu kan maksudnya kenapa harus begini gitu, pada saat Dulu gue sempet, jadi gue tuh sempet persiapan untuk balik ke sini Suami gue bilang, gak usah lah balik ke kampungmu gitu kan. Jadi orang tua gue sempet kayak yang sedih gitu. Maksudnya dengar gue udah mau balik terus gak balik. Tapi ternyata yang suami gue omongin ya benar gitu. Bahwa pada saat gue jatuh memang orang tua gue gak ada di samping gue gitu. Orang tua gue gak, gak berusaha untuk support gue gitu. Itu yang membuat gue sangat-sangat gak... Sedih banget gitu kan Tapi si gue kayak Gue mencoba untuk Sabar, gue mencoba untuk bersyukur gitu Bahkan sampai akhirnya Gue menikah terus Gue putuskan untuk Gue gak mau punya anak gitu Karena gue gak mau Hal serupa terjadi sama keturunan gue Sama anak gue gitu Gue gak mau Jadi gue bilang sama-sama gue Buat gue menikah adalah Kita berteman, saling mengisi Gue gak mau hidup kita susah kayak gini, kemudian kita membawa orang lain lagi susah untuk sama-sama -sama kita, gua bilang gitu. Punya anak tuh nggak mudah, anak itu tanggung jawab paling besar gitu. Kita nggak bisa melibatkan mereka di dalam masalah kita. Karena banyak banget gua perhatikan orang di sini ini menurut gua pribadi ya. Mereka sudah susah, lalu mereka pilih untuk punya anak lagi. Itu menurut gua tuh tambah tambah susah gitu. Terus suamiku sempat bilang kamu nggak Gak sedih kalau gak punya anak. Enggak, gue bilang. It's okay. Aku gak mau. Apa. Bertambah beban gitu. Punya anak tuh. Bukan tidak bersyukur sih. Mungkin. Banyak orang yang. Mungkin nantinya gak akan suka dengan statement gue ini. Bahwa banyak orang yang bilang bahwa. Anak tuh bawa rejeki. Banyak anak banyak rejeki. Ya. Mungkin di zaman dulu. Banyak anak memang banyak rejeki. Karena apa? Karena mungkin. Anak-anak tuh belum zaman dulu kan kita nggak tahu nggak ada teknologi gitu, jadi baru gede udah bisa bantu kerja, dia bisa bantu kerja, sementara anak sekarang kan memang nggak semudah itu gitu. Jadi di sini yang gue mau bahas adalah pekab uh, gue tuh sayang banget sama anaknya yang pertama gitu, jadi saat dia gue kasih uang, dia share ke anaknya yang pertama gitu, begitu juga nyokap gue, minta duit sama gue. Untuk anaknya yang cowok satu-satunya gitu, itu menurut gue kayak aneh gitu. Maksud gue perlakukanlah semua anak tuh sama gitu. Pada saat kita jatuh, anak jatuh, yang gue harapkan tuh bukan orang tuh pergi ninggalin gue gitu. Maunya gue, mereka ada di sini berdiri untuk gue, support gue. Gitu. Sekalipun mereka gak, gak bisa bantu gue, gue sadar. Mereka gak akan bisa bantu gue dalam. Finansial materi gitu kan Tapi maksud gue adalah Gue pengen banget Orang tua gue berdiri di samping gue Kayak dukung gue gitu Kamu masih bisa kok bangkit gitu Kamu masih bisa, masih bisa. Jadi kalau pada akhirnya gue bisa membenci Pada akhirnya gue bisa Tidak menyukai gitu Please Please banget Jangan pernah salahkan Anak gitu Gue ini seorang anak Gue juga bisa ngerasain Memang sih gue sudah menikah. Memang gue sudah berkeluarga. Tapi. Dalam gue membangun rumah tangga. Terus terang gue juga pengen banget. masukan, nasihat dari. Mungkin kalau orang tua gue tidak begini. Gue gak akan kayak begini itu. Sorry ya guys. Gue bukan mau ceritain aib keluarga. Tapi. Kalau pada akhirnya kayak. Timbul trauma di dalam diri gua Itu bukan kesalahan gua gitu. Gue paling gak mau hal ini terjadi sama gua gitu. Gue cuma mau bilang. Mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang nonton video gue ini. Yang udah punya anak gitu. lakukanlah anak kalian sebaik mungkin gitu. Karena gini loh. Trauma tuh. Mungkin kalau kita dipukul, kita dicubit, itu tuh sakitnya sebentar dan itu bisa baik. Tapi kalau hati yang dilukai, kalian percaya deh. Itu tuh rumahnya tuh dalam banget itu Di sisi lain gue sudah ngerasain bahwa gue sakit hati pada saat gue melihat bokap gue punya anak banyak. Yang lain masih bisa mereka hidupi sementara gue enggak gitu. Kemudian pada saat gue bekerja. Gue tau kewajiban gue sebagai anak adalah gue membahagiakan orang tua gue gitu Jadi gue sisihkan, bukan gue sisihkan tapi setiap gue gajian gue selalu utamakan untuk kasih mereka gitu Tapi balasan yang gue terima tuh gak kayak begitu Jadi itu tuh membuat gue trauma banget itu Jujur banget gue kayak pengen banget saat ini ada orang yang di samping gue yang kayak support gue Gua berharap banget. Ada orang yang kayak. Ngerangkul gua untuk saat ini. Bahkan gua beberapa kali sempet kayak. Gua pengen bunuh diri gitu. Karena gua kayak. Kayak ngerasa bahwa. Hidup gua udah selesai gitu. Orang yang gue perjuangkan selama ini. Keluarga yang gua. Harapkan selama ini tuh. Gua, gua gak dapatkan gitu. Jadi apa yang. Kayak. Dari kecil gue sudah seperti ditolak di keluarga ini. Kemudian gue sudah besar. Gue pun seperti kayak gak pernah diharapkan gitu. Mungkin ada di luar sana teman-teman juga yang punya pengalaman kayak gini. Kita bisa berbagi. Buat. Apa. Gue juga perlu banget masukkan dari kalian. Sebenarnya apa yang harus gue lakuin. Apa yang harus gue berbuat gitu. Dalam banget di hati gue, gue sayang banget sama nyokap-bokap gue, gue cinta banget sama mereka, gue gak mau mereka kayak begini, gue gak mau mereka, di hari tua mereka tuh, mereka tuh susah, gue gak mau, gue bener-bener, gue, apapun yang gue kerjakan adalah untuk orang tua gue, gue pengen banget support gitu, tapi kadang-kadang gue berpikir bahwa, gue harus, harus berbuat apa gitu, supaya orang tua gue sayang sama gue, supaya orang tua gue cinta sama gue gitu kan, Buat teman-teman di luar sana yang mungkin. Punya pengalaman yang sama sama gua, Sorry banget kalau video ini. Mungkin ada banyak kesalahan yang gue buat. Mungkin dari bahasa gua, Mungkin juga ada yang tidak setuju dengan statement gua. Silahkan di kalian komen. Aku juga perlu saran dari kalian. Aku baru mulai Youtube ini. Ada banyak konten yang aku mau. Buat nantinya ke depan gitu Intinya saat ini aku cuma mau memperkenalkan diri Berbagi sama kalian Istilahnya Paling tidak Dari kisah hidup gue nih Kalian tuh bisa ngambil pelajaran Bahwa pada saat menjadi orang tua Jadilah orang tua yang baik Semua orang tuh bisa dipanggil ibu Semua orang tuh bisa dipanggil ayah Tapi gak semua orang bisa menjadi orang tua Orang tua yang baik, orang tua yang bisa mengarahkan anak, orang tua yang bisa megang tangan anaknya, di saat anaknya lemah. Gue berharap kalian tuh, kalau jadi orang tua, jadilah orang tua yang bener-bener ya bener-bener jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kalian. Mungkin sekian dulu video dari aku. Sekali lagi, aku minta maaf kalau ada banyak kesalahan di video yang aku buat ini aku juga perlu saran dari kalian silahkan uh, tulis di kolom komentar jangan lupa juga untuk di like, di komen, di subscribe dan di share ke sosial media kalian kalau kalian ada punya masukan konten yang bisa aku bikin nantinya, silahkan ditulis di kolom komentar ya guys aku berharap aku masih bisa kuat ngejalanin semua ini dan aku juga berdoa semoga Corona ini cepat berakhir. Jadi kita bisa kembali bekerja. Jadi kita nggak terlalu sumpek dengan kehidupan ini. Terima kasih ya guys. Nah, Bye.